Halo selamat siang guys. Video kali ini membuka paket. Membuka paket guys. Tonton terus videonya ya. Let's go. Like dan subscribe jangan lupa. orang tandang, guys. Membuka paket berisikan opor kerdus berukuran berukuran 20 cm sentimeter lurus madun serat nggak dok terus kacang wing banyak sandingnya cengi wing terus dusun kabeh angkat kabeh Angge dan tilu ndel loro pisan ku dadah tempat nasi untuk gambarnya ini lor kitchen multi layer food warmer kita lihat dulu isinya lor dadah lagi ada sudah kita buka satu persatu isinya. Ini satu, lur. Yang pertama, isinya ini, ini mereknya, lur. mendapatkan syah lupanya lho terus yang kedua set yang kedua ini yang kedua masukin lagi lho lagi yang ketiga ini loh, yang ketiga dalamnya ada ini untuk apa? gunjol ini terus masuk lagi doh. tapi disusun dengan yang keempat ini yang keempat yang keempat ini lor. terus masuk lagi doh. yang kelima ini ada, wait, tadi yang kelima lor. yang kelima terus yang keenam yang keenam Lur ini penutup yang paling atas Oke, kita, kita tray ini susun lho. susun susun susun Cukup. Seperti itu ini kan? Oh iya Ah, seperti itu Oke okay, sudah selesai, terima kasih